Halo guys, apa kabarnya? Oke, bertemu lagi bersama saya, youtuber pemula yang paling kece. Yang paling ingin si gambar. Iya, oke guys. Kali ini kita akan membuat challenge buah mangga, guys. Challenge-nya adalah... Siapa yang cepat makan buah mangga selama satu menit Dialah pemenangnya guys Oke okay guys ikuti kegiatan kami Dan jangan lupa di subscribe Dadah. di Like, komen, dan bagikan ya guys Karena ini youtuber pemula Harap dimaklumi ya guys Masa sih? Guys ini adalah mangganya guys Yang akan dimakan mereka Siapa yang bisa menghabiskan mangga ini? Dalam satu menit berarti dia pemenangnya guys. Di sini ada tiga orang guys, yaitu Abang Ganteng Doli dan Abang Ganteng Dapa dan Kakak Cantik Salsa. Mereka yang akan uh, challenge makan mangga ini guys. Nanti mangga ini kita akan bagi tiga. Hari ini kita akan melihat mereka bertiga siapakah pemenangnya di antara mereka bertiga guys. Dalam <tuk> satu orang guys terdiri dari 5 buah mangga ya guys jadi buah mangganya ada sekitar 15 guys jadi satu orang 5 mangga ya guys siapakah pemenangnya dalam satu menit ya guys apakah Dolly apakah Depa dan apakah Salsa guys kita akan lihat guys siapakah pemenangnya dalam challenge games buah mangga ini ya guys oke okay guys kita mulai ya guys apakah kalian sudah siap siap sekali lagi apakah kalian sudah siap? Siap. Oke kita mulai ya kita mulai dari satu siap-siap ya. ya. Dua karena waktunya ini satu menit singkat sekali jadi kan harus cepat siap kita harus habis ya jangan tidak habis. Tiga. Ya saya bakal menang ya guys. Oke kita akan melihat. Siapa ke pemenang mereka ya? iya <tuh> kalau yang busuk jangan dimakan. Makan seperlunya aja, Ayo, siapa, wii. siapa ke? Siapa kau pemenang, guys? <tuh> Ayo. Si salsa sudah mulai kedua ini, guys. Apakah si Doli akan menyusul? Harus bersih. Ayo. Harus bersih ya. apa ke, siapa ke pemenang ya? Si salsa sudah mulai Kedua ini. Wii. Aduh. Aku jadi ngiler, <laughs> jadi pengen makan guys ya. Oke. Itu kayak dia kayak salah satu, seperti salah. Oh yang kedua masuk kedua salah. Oke, Depa, cepat Depa jangan kalau lama-lama. Ayo persaingan sengit antara ketiganya guys si depan dia santai tapi pasti doli dengan salsa cepat-cepat memburu dolar guys hahaha <laughs> udah masa yang kedua udah itu udah, bisa itu oke okay. kedua guys siapa menangnya cepatnya waktunya singkat ini waktu singkat waktu singkat waktu sudah 10 detik oke okay. waktu kita satu menit ya jangan dilama-lamakan cepat Epa cepat waktu kita satu menit sudah 45 detik Ayo cepat Oke waktunya akan mendekati satu menit Siapakah pemenangnya Apakah salsa Apakah Doli, apakah Depa yang lagi santai tapi pasti? Oke, okay, apalagi? yang masuk ketiga. Iya, cepat. Oke. Okay. Waktunya tinggal 3 detik lagi. Siapakah pemenangnya? Oke, okay, guys. Kita akan tambah waktunya selama 45 detik ya, guys. Karena waktunya sudah habis satu menit, kita akan tambah 45 detik lagi, guys. Oke, siapakah pemenangnya? Ayo! Sama-sama dua, guys. Sama-sama dua. Sama-sama dua. -sama. Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Siapakah pemenangnya? Ya, <g rumah roho> ya apakah Doli? Keempat, siapakah pemenangnya? Aduh! <masuk> <SILENGALANDA> aku udah dikduk siapakah pemunangnya guys kita akan menyaksikan bersama-sama apakah doli apakah salsa apakah depah yang di tengah-tengah yang santai makannya guys seolah-olah dan seakan-akan dia lagi di surga guys menikmati indahnya makan buah mangga <SILENGALANDA> kita kalian lihat cepat, cepat, cepat dihitung dari 10 ya. 10. 9. 2, 5 habis ya. 8. <tuh> 7. Ya, iya. 6. Terima kasih telah menonton video kami Yang ala kadarnya Jangan lupa apa dong? Di subscribe, like, komen Dan tunggu ya video-video kami Selanjutnya okay.